ga berhasil men saya men, gak berhasil oh saya nggak berhasil bro saya ga berhasil, cateng krek ga gigi men. saya kalah ulung men nih ah, kaya tajakan bro iya ga? Oh gratulasi ya kan kamu kena degradasi ya anjir <tuh> bro satu lawan satu degradasi ya turun rek right? waspindah dua bro gratulasi ya bro kamu dekaretasi Aduh, kamu dekaretasi mobil, thank you Thank you with all Swing Dia mulai, gue dekaretasi weh pas banget sih Rek, Rek lo ngabunya Rek, Rek Astagfirullah Rek Rek, Re. Bieto, waduh gokil, gokil, gokil terima kasih, terima kasih, sekarang saya menjadi serikalah bro dengan formasi berlian ini bro, tapi pemainnya nggak berlian saya apalagi nggak berlian sama sekali ini detik-detik ke 3 bro, penalti men penalti men ke sana bro, ke kanan, Biar ke kanan coba deh, eh ke kanan ke kiri, pokoknya pojok sana bro saya gesernya ke kanan dunia, berhasil kan, berhasil Oh, saya nggak berhasil bro. Saya nggak berhasil. Jateng Break. <tuk tangan dan dina> oh, bro? kamu kamu punya ini satu di lah bro, bro.